Oke okay, guys balik lagi bareng gue si Jamet guys ya kali ini gua mau main di Sweet Bonanza Xmas guys ya modal 200.000 itu tapi banyak bacot cincang kali ini gua langsung mau ngebay aja guys ya. Biasa pancing-pancingan boy. Memang kali ini gua bawa polanya pola pola ngebay guys ya. Pola ngebay centang pindah bos pola ngebay centang ginda gisya WD yang habis dapat pada giveaway tadi abis dikocok giveaway nya gisya Aduh lumayan Aduh mampus mampus perkalian seratus jatuh dong awal-awal langsung dikasih sensasional juga ya. enggak ngeh loh kalau itu perkalian seratus Gue kira perkalian 10 coy Pas gua lihat tahunnya si perkalian seratus gila gila-gila emang gua nancar lebih kejelasan Ah, gua baru aja ngomongin giveaway tentang kalian ya kalian barusan aja ya dapat pada giveaway gila sih gila. boleh boleh lah yang dapet giveaway langsung sambil langsung polanya langsung bergobat ya gede boleh boleh yang habis pada dapet giveaway dari ponanja 138 nah makanya kan kata gua juga langsung join langsung join guys ya itu komunitas jamet biar kalian enggak pada ketinggalan info-info menarik tentang Boranja 138 guys biar kalian enggak ketinggalan masih. ayo lagi lagi awal-awal langsung dilihat ke kalian sampai gila-gila enggak gila enggak -gila, iya gila, gila lah coy emang paling gila Boranja 138 ya. Eh, kalau udah ngasih tuh, aduh. enggak nanggung-nanggung ini bayan pertama kita, guys ya. udah bayan pertama, langsung dikasih 486.000 Coba gue taikin bettingan gue kocok kali ini, guys Belum gue buy kali ini, gue coba kocok dulu. Manual dulu, guys ya. Tadi cuma pemanasan doang, coy. Tapi pemanasannya langsung dikasih perkalian 100 loh. Nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah. Deh. siapa tau dapat gratisan namanya ngocok, guys dapat tahu dikasih gratisan di bed gede. Mending kalau ngocok tuh langsung bed gede aja guys ya. langsung kita hajar di dengan gede. Biar agak gila. Kalau iya kan tujuan awal kita juga mau kita bay guys ya coba gua kocok dulu di eh eh eh eh coba dulu. centang pindah guys ya centangnya pindah-pindah pindah ke mana bang? pindahkah hatimu bang ngeri. Langsung nyocor-nyocor lah yang baru-baru da, baru dapat gimukai lumayan bisa 50.000 juga lumayan tuh kalau nyari Waduh Gila sih siap lumayan kan kata gue juga apa udah langsung join langsung join biar kalian langsung tanya-tanya aja Bang, ada giveaway lagi nggak Entar ada Bang, tenang santuy. Santuy entar ada lagi guys ya. Entar diinfoin, makanya biar pada enggak ketinggalan info, info-info menarik. Langsung join aja guys ya di tiga 138. Yuk anggur pecah bisa. Nah. Semangka, wih watermelon, melon, melon, melon, melon kata. Spongebob juga melon, anggurnya pecah, guys. Nice. Sabun coli enggak? sabun coli. Siapa tahu kita dikasih gratisannya, guys. Kalau enggak dikasih gratisannya, emang tujuan dari awal juga kita mau ngebaik, guys. tujuan awalnya memang ngebay. Wih, pecahannya gila, bos! Pecahannya mantep banget, guys. Ya, mentang-mentang lumayan, tadi itu 200.000 doang bisa. Siapa tahu kalau misalkan dikasih JP, ya pasti JP lah. Pola siapa dulu, bisa? Nah, kalau kalian juga, duh, kalian yang punya pola pola gacor maupun kalian masih ragu buat pola kalian silahkan tiping aja ntar gua gua kontenin pola kalian satu-satu tenang aja guys tenang aja guys gua kontenin satu-satu pola kalian banyak kalian langsung komen aja di bawah Gisha. jangan lupa dibantu tombol like tombol share tombol subrek-subreknya tiping tiping -tipin di bawah yang punya pola gacor Polak gacornya silahkan tipping di bawah, coy. Pak, coy, gila-gila, guys ya. Pecahannya mantep banget, coy, we. kurang satu. Kurang satu, kurang satu. Gimana kalau kita langsung bayar aja? Gimana nih, guys? Mana kalau kita langsung bayar aja ya? Memang dari awal juga kan ini kan udah tiga, weh. Kurang satu ya, coba aja tuh ya kan? Kalau misalkan itu dikasih, waduh, gila sih emang, guys ya. awal ah, awal hilangin dulu hilangin dulu gue hilangin dulu centangannya gue hilangin dulu centangannya mau mau minum bikin sendiri yes. sendiri ayo dong perkalian 100 lagi dong Udah, Tahunya bener-bener 10, tapi nggak apa-apa lah. langsung dikasih di sensanya, guys. Ya, coba ke perkalian seratus, tapi nanti nambah satu. Coy, dua kira yang yang perkalian seratus dikira 10 gila, yang perkalian 10 dikira 100 orang gila. Lumet, ayo mana perkaliannya dong. Doang, tapi nggak apa-apa, lumayan lumayan lima doang juga lumayan sungkan ada perkalian sangatnya ada perkalian ketimbang gak ada sama sekali coy ketimbang gak ada sama sekali kisah lumayan timbang lumayan motor, motor, motor, motor, motor, motor, motor, motor, motor, motor, motor, motor, motor, motor, motor, motor, motor, lah, motor, motor, motor, motor, motor, motor, motor, Sangganya udah dikasih baliknya modal, modalnya udah balik tadi. Kita mau bayar 480, guys. Ya, sebenernya udah 200. 000, coy, mobilnya udah balik ya? Kan mau bayar 480, bang. wah oh, profitnya walaupun tipis-tipis, nggak banyak profit, guys. Profit 33.000 lumayan, bisa gas, gas, gas. Oke, kita balik lagi. Centangan kita pindah di SS quick SS guys. Ya, tadi hilang, sekarang quick SS, guys. Ya. Kalau misalkan masih bisa nge-buy 480 kita gas lagi-buy lagi ya. Sampai mentok Ingat guys, ingat, ingat Ingat polanya, pola mudah banget kalian lihat aja Tonton lagi itu awal tadi manual habis itu gas di turbo Turbo S SOS <S. S>. Eh loh perkalian, jelinya turun perkaliannya turun Cepet dong Dua satu ya, cuma empat doang misalkan Di kompetisi kalau kali satu sama satu Bisa Tapi lumayan awal-awal bukanlah akhir awal bukan akhir bos. kalem. <tuk> iya bang. iya santuy aja e, masih kali 100 lagi Talunya, doang nisya. Oke kali lagi. Oke nice. Cherry. Oke nice, cherry-nya jadi sabun sih satu lagi masang aja. enggak sama timbang lumanya mic dikasih bos ayolah, bisalah. Masa, bisa lah sampai lagi yuk bisa cepin, bisa Kambil. tenang aja santai bisa. tenang santun yes yes yes yes gara-gara tadi lu perkalian 100 dikira 10, jadi jadinya perkalian 10 dikira 100 oke rugi seratus delapan ribu tapi nggak apa-apa enggak apa-apa gua pindahin cetaknya coba di di Turbo SS nya guys ya atau gue juga selama kita masih bisa ngebuy di 480 gue baik lagi tenang model cuma 200.000 guys ya, 200 ya. santai aja ya, mas ya. don't panic don't panic don't panic don't panic siapa tau di akhirnya dikali 100 nya turun lagi guys siapa tau perkalian 100 nya turun lagi walaupun gak perkalian seratus ya pecah-pecahnya lah yang gokil-gokilnya tuh, gue. yang goks-goksnya puas eh, oke okay. melon mulai, semangka bang mangkanya lu jangan tuh udah tahu, semangka lu bilang melon dia ya, bang, kau bang kalem lo bang, ayo tunggu main malam bang, oke okay, sabunnya pecah, Uwe. main terus setengah satu kurang lima menit jam dua eh ditambahin sepinya ditambahin lumayan guys sepinya ditambahin itu pas kali sepuluh lagi loh yang bukan kali seratus ya kali sepuluh lagi oke anggurnya pecah anggur lah ye yeah. yuk tadi sepin udah ditambahin masa nggak ditambahin profitnya cos cos cos Uy. kali dua puluh enam tuh pasti naik oke ini uh masih sisa masih ada sepi masih bisa ngebay di 480 jangan panik jangan panik Tisha. masih bisa ngebay di 480 seperti gue yang bilang sama weh ditambahin bukan sepinya ditambahin sepi ini kayaknya profitnya di sini nih ditambahin lagi loh sepinya masa nggak profit bilang aja masa nggak profit yuk bisa profit dimas mas, mas ya. oke okay, nice tidak ada hal perkalian dulu, gue akhirnya perkalian cepet lagi Misalnya kurang satu santai tuh, udah profit, udah profit, santai kalem masih Udah profit guys ya Tadi pertama profit, kedua profit, ketiga enggak profit ini yang gak profit Selama masih bisa ngebay, apa kita kocok dulu, apa gimana guys ya Udah perjanjian gue dari awal, kita gas lagi guys ya, tenang, tenang Gas lagi masih Yuk, bisa. Nah, ini, juga, ini, juga, ini juga. Huruf ye, nih saya, duit duit duit duit duit duit duit bang duit bang duit duit duit duit duit duit duit duit duit duit duit duit duit duit duit duit duit duit nambah ini nih ini duit duit profit duit duit juga profit ini nih duit duit duit duit ditambah gila duit duit duit duit duit mampus lo. mampus duit duit duit duit kali 5, lah 13 belas dua lima mampus mampus sensasional 33 juta bisa mampus 33 juta tiga guys, emang gila gua 138, gila ini, ini baru kita cabut abis ini bisa nah kalau kalian pengen tahu game main di mana gua main di bona 138, karena di karena kenapa di bona 138, satu ada yang namanya claim deposit buat new member dan old member bisa Buat member, kalian mainnya dapet sepuluh ribu, lagi. Kalau kalian depo 50, dapet lima puluh, dapet dua itu buat member. Buat membernya, kalian cukup dapet lima puluh, dapet dua Buat membernya, kalian cukup depo 50 puluh, dapet Caranya, caranya, caranya, caranya, caranya, caranya, caranya, caranya, caranya, caranya, caranya, caranya,